Salam Jumpa bersama saya, Stephanus Effendi, Penyuluh Agama Katolik Kabupaten Sintang. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video yang berjudul Memaknai Rabu Abu. Setiap tahun umat Katolik merayakan Hari Rabu-Abu dan merupakan perayaan iman yang sudah menjadi tradisi. Banyak makna iman yang terkandung dalam perayaan ini. Dan beberapa hal dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Mengenal makna Rabu-Abu. Makna Rabu-Abu yang pertama, yaitu makna simbolik. Rabu-Abu menandai awal masa prapaskah, yakni persiapan menjelang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Rabu-Abu adalah tanda mulainya masa puasa. Yaitu masa pantang dan mati raga Ketiga, tanda dimulainya masa pertobatan Yakni metanoia Pertobatan artinya berbalik kepada Allah Kembali menata batin Karena itu koyakkan hatimu Bukan pakaianmu Yang kedua, makna teologis. Rabu-abu memiliki makna di mana abu adalah simbol manusia diciptakan dari abu. Dan abu adalah lambang kesedihan dan penyesalan karena telah berbuat dosa yang mengakibatkan kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga, abu menunjukkan kesadaran akan kefanaan kita. Kita berasal dari debu dan kembali kepada debu. Yang keempat, abu melambangkan perkabungan yaitu ratapan dan penyesalan atas dosa-dosa kita. Yang ketiga, sejenak kita melihat historisitas dan pendasaran Biblis Rabu-Abu. Secara historis, Rabu-Abu sudah ada pada abad ke kelima sebelum Masehi. Yang kedua, tentang pendasaran Biblis, yakni kisah Nabi Yunus yang mengunjungi kota Niniwe. Perayaan Hari Rabu sudah ada pada abad kelima dan ini diketahui dengan tulisan Bapak Gereja yaitu Tertullianus yang hidup pada tahun 160-220. Dan pada abad pertengahan, Abu juga menjadi simbol yang digunakan untuk menunjukkan kefanaan manusia. Sehingga orang-orang yang menghadapi ajal kemudian diperciki dengan debu dan disertai dengan kata-kata, ingat engkau berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Lalu pada abad ke-8, terdapat juga ritus perayaan Rabu-Abu dalam dokumen Gregorian Sacramentary. Kemudian cerita Biblis, yaitu diambil dari kisah Nabi Yunus, yang mempertobatkan warga kota Niniwe. Demikian pemaparan dari saya, Stefanus Effendi. Mari kita mengamalkan dan mengimplementasikan makna dari perayaan Rabu-Abu dalam hidup keseharian kita, dalam menguatkan iman kita. Selamat berpantang dan berpuasa, selamat retret agung, Tuhan Yesus memberkati.